Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hal para sahabat leslar di kalian berada, selamat malam, selamat berjumpa dan mereka kembali di channel kesayangan kalian di TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti, Kejora dan Rizky Binar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya bersahabat. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan berhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, bersabarlah. Selari manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini, bagaimana akan memberikan informasi menarik dan terbaru? Keunggahan pertama persahabat ya Ada momen spesial yang kita dapatkan Dari idola kita Lesti dan kakak Bilar Ketika tentunya mereka Menuju ke acara Syukuran JWB2 persahabat Ya masya Allah Tentunya Abang Bilar di sini kita lihat jagain sang istri tercinta persahabat ya masya allah langsung pasang badan aja nih ya <guluh> ini luar biasa membuat kita bahagia dan bangga sebegitu sayangnya dan cintanya kakak bilang kepada adik elastik kejora persahabat ya kita lihat di sini masya allah langsung dipasang badan aja oleh abang bilang untuk menjaga adik elastik kejora masya allah luar biasa beragam lah mudah-mudahan keberkahan kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga Deddy Oetih dan Kakak Rizky Bilar. Unggahan tersebut lalu dipost oleh akun Instagram Leslar and Un Leslarlove underscore ada kalimat caption yang dituliskan sesayang itu dia ma istrinya sampai pasang badan buat menjaga itu persahabat ya. Kita lihat juga di sini banyak sekali komentar yang sangat positif Salah satunya dari akun Ayu ayukidsov123 mengatakan Nonton part ini aku ulang-ulang tersentuh banget Apalagi bila sampai laporan ke Pak Ferry Mata dedek sakit langsung dibawa berobat aja Apa ya? Duh, gemes banget persahabatnya Mudah-mudahan Tentunya Dede Elasti dan kakak Rizky Bila selalu banyak yang support, selalu yang banyak doa terbaik, mudah-mudahan bahagia dan sehat selalu untuk tidaklah kita. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari Kak Penti persahabat yang luar biasa memposting sebuah postingan foto bareng Dede Elasti ke Jorah. Dan kita lihat dalam postingan ini terlihat memang mata Dede Elasti di situ terlihat agak sempuh persahabat ya. Memang Dede Elasti sakit mata sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan dan reposingan tersebut Kapenting menuliskan sebuah kalimat lewat caption yang dituliskan persahabat ya yes ketemu juga sama lesti kejora masya Allah selamat ya Dedek atas pernikahannya berkah selalu dan berlimpah kebahagiaan Amin masya Allah dukungan doa terbaik juga diberikan oleh Kapenting untuk kejora kita selamat Tentunya, bidadari Rizky Bilar masya Allah, persahabat, ya Mudah-mudahan, doa baik yang dikabulkan tetap solid, tetap kompak sebagai fans sejati Selat untuk selalu mendoakan, mendukung, mensupport. Dilek lasti, dan kakak Rizky Bilar dan kita lihat juga persahabat ya, di sini ada banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans. Salah satunya dari akun Indah Aliskor Okta mengatakan, Alhamdulillah ya Teh Penti, akhirnya ketemu juga sama Dede Les di kejora itu. Masya Allah, daripada Allah persahabat ya, selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita. Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unga postingan terbaru nih, Masya Allah ini momen. Ketika foto free wedding Ini cute banget bersambat ya. Vitamin malam-malam nih <laughs> Masya Allah Luar biasa tangan dedek lasti Dicium oleh Kakak Bilar ini menggemaskan banget Di ya Masya Allah luar biasa Vitamin di malam ini Kita mendapatkan kebahagiaan Tentunya dari dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Yang sudah menjadi suami istri Kita lihat postingan tersebut direpost oleh akun Instagram Leslar.lovers Ada kalimat caption juga dituliskan Vitamin malam-malam nih katanya ya Banyak sekali tanggapan juga Dan respon kita lihat Dewi Sartika 10591 mengatakan So sweet katanya ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun April Dwi mengatakan Langsung seger nih mata walau vitamin lama Masya Allah persahabat ya <laughs> Doakan selalu persahabat ya Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan cidokan vitamin manja dan bahagia Dari pengantin baru Dede Lesti dan Kakak Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Ada ungan spesial dari Bang Dery Persahabat ya Masya Allah di sini mengunggah sebuah postingan info perpanjangan Tentunya PPKM eh, persahabat ya Aduh mengejutkan kita nih persahabat Bang Dery masukkan sebuah kalimat Eh sumpah nih gak ngerti ya Mau gimana sih ini konsep level Astaga kata Bang Dery Tentu PPKM ini perpanjang Jabertabek, Bandung, Raya, Surabaya, Raya Jadi level 3 Dan nah, tentunya perpanjang sampai akhir bulan Persahabat ya Tentu mudah-mudahan Negara kita Mudah-mudahan Disehatkan, dijauhkan dari penyakit Covid persahabat ya Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan Demi kebaikan kita bersama Berikutnya Kita lihat juga persahabat ya Ini adalah momen yang sangat luar biasa Kita dapatkan ketika Tentunya Rizky Bilar Memberikan sambutan Dan tentunya di acara syukuran ini Ada pertanyaan ke kakak Bilar Persahabat ya sebelumnya Tentunya Bang Bilar saat Suti meminta izin pulang persahabat ya dan tentunya di sini abang bilang diminta nanti izin pulangnya hanya ketika sunnah rasul aja dijawab dengan gercep persahabat ya Abang Bilar menjawab bahwa tentunya sontak Rasulnya setiap hari ini sontak membuat ketawa semua yang hadir di acara tersebut Persahabat Tiado ya, menggemaskan <gifat> Kita juga sebagai fans sejati tentunya merasa ketawa bahagia senang juga ada persahabat Tiado ya, akan selalu mudah-mudahan cepat diberikan hubungan di Alasi dan tentunya kita merapatkan Bersahabat ya, unggahan tersebut dari oleh akun rasa underscore les dua empat Ada kalimat caption juga dituliskan, "Ah, bisa, ay, kakak, jangan ngomong gini, atau sendiri followers akar rustuh paling demen ngomongin beginian ya." Kita lihat nih, bersahabat ya, dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan respon juga dari para fans, yakni dari akun Instagram. Ira Giedev mengatakan kebayang dong dedek tiap malam ditanam bibit di bolak balik kayak martabak yang kuat ya De aduh beri semangat nih untuk dedek Lesti ya <laughs> Tidak akan selalu mudah-mudahan mereka sehat dan bahagia dan selalu memberikan kejutan, kebahagiaan untuk kita semua. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.